Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini, tentunya Bang akan memberikan informasi terbaru para sahabat yang seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya kita keunggahan pertama dulu persahabat ya hanya ada momen spesial banget nih ketika di vlognya abang Rizky Bilar ya di video terbaru di channel youtube abang Bilar ada momen spesial banget nih ketika bareng Mbak Nunung persahabat ya kita lihat ketika di acara Facebooker ya tentunya vlog tersebut di sini Nunung menyampaikan bahwa Rizky Bilar adalah orang baik persahabat ya wow tentunya suatu kebanggaan juga nih buat kita Tentunya yang bilang dari mulut orang lain bersahabat ya bukan dari mulut Rizky Bilar nih Semakin bangga bahwa Rizky Bilar di mata tentunya orang-orang adalah tentunya orang baik bersahabat ya Semakin bangga aja mudah-mudahan kebaikan dari Rizky Bilar tentunya semakin diberikan keberkahan dan kelancaran amin Dan tentunya postingan tersebutlah diunggah atau direpost oleh akun Instagram leslar underscore indonesia 2020 yang mana tentunya ada sebuah kalimat caption dituliskan bersahabat ya. Tidak salah lagi kami mengidolakanmu cukup dari mulut orang lain yang mengatakan dirimu baik, bukan dirimu karena itu lebih jujur. Wow, kalimat caption yang luar biasa banget bersahabat ya yang dituliskan. Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans. Ya, ini dari akun Instagram Natasha Firly di mengatakan. Semua orang yang sudah kenal dan berinteraksi langsung sama abang dan Dede pasti bilang kalau Leslar anak baik. Cuma orang-orang berhati kotor yang suka berkata buruk tentang mereka. Best idola Aima katanya. Aduh, best banget persahabat ya. Mudah-mudahan saja Tentu kita harus selalu doakan. Selalu support untuk kehubungan Lesli dan Rizki Bila selalu diberikan. Kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal. Dan tentunya keunggahan berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan terbaru dari Dedek Lesti ya Kita lihat nih, dia pribadinya Dedek Lesti mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih Wow, cantik banget para sahabat ya Tentunya Dedek lagi promoin para sahabat yang lagi mempromosikan brand nih Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ceritain dong menu sahur favorit kalian apa biasanya kalau dede harus tetap ada sayur buah dan video.com nih ya yes, setiap sahur pokoknya dede harus nonton di video.com karena nobar video ada di waktu sahur dari jam 3.30 sampai 4.30 waktu indonesia barat jangan lupa buat redeem kode voucher nobar video Biar kalian bisa nonton series gratis kayak Dede Wow para sahabat ya Tentunya mudah-mudahan selalu banyak Tentunya job nih kepada idola kita persahabat ya Kita selalu dukung dan selalu sobat untuk idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans ya Yakni dari akun Instagram Lesti.bilar mengatakan cantik banget dedeknya Katanya aduh tentunya uh, support dan dukung dari para fans luar biasa banget para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kesuksesan selalu diberikan kepada dedek Lesti Jora Dan untuk selanjutnya para sahabat ada unggahan juga ya Tentunya Bomin akan menginfokan kembali bahwa jangan lupa nih pasabat ya sahur kita bakal ditemani idola kesayangan kita lesti dan rizky bilar pasabat ya walaupun berbeda acara tentunya kita harus selalu kompak pasabat ya melihat dek lesti di acara aksi asia 2021 dan tentunya melihat rizky bilar di acara sahurnya pesbuker pasabat ya Jamnya tentunya tepat jam dua dini hari ya. Wow, tentunya sama-sama nih mereka tentunya memberikan kejutan baru, kejutan spesial bahagia buat kita semua para fans. Dan untuk berikutnya para sahabat kita lihat nih, ada sebuah momen spesial ketika di acara Poles ya, kita lihat nih. Wow, tentunya ketika di Poles Dedek Lesti di situ para sahabat ya lagi menceritakan tentunya keseharian Dedek Lesti ketika syuting tasbih oh sahabat ya kita lihat tentunya salvok banget sama di belakangnya Dedek Lesti ya tentunya itu ada Abang Rizky Dilar nih lagi dicuekin ya Aduh cute banget oh sahabatbat ya tentunya memang hubungan mereka ini selalu memberikan kejutan selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua Farah fans. Postingan tersebut lagi diunggah kembali oleh akun Instagram Pungagum Leslar yang malah tentunya ada sebuah kalimat caption dituliskan. Siapa yang di belakang tuh? Katanya ada komentar nih dari akun Mrobi 1989 itu mengatakan, Kok gitu kakak sama abah dede dicuekin? Aduh... Masya Allah banget persambat ya. Tentunya penampilan luar biasa dari Dedek Lesti memang selalu memberikan tentunya penampilan yang membuat kita semakin bangga, semakin bahagia persambat yang mudah-mudahan Lesti dan Rizky bila segera menuju ke pelaminan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menunggu kejutan dan vitamin H malam hari ini persambat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan asupan vitamin bahagia, vitamin segar dari idola kesayangan kita.